Sekerjaan mulu, Dedek heran. Udah jauh ngerang.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 Baiklah para sahabat Leslar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya ada info penting juga buat kita semua para fans ya di tanggalnya Jangan sampai lupa untuk tanggal 28 Juni 2021 jam 20.30 waktu Indonesia Barat Live di Indonesia bakal hadir konser Lesti dan Bilab dengan, dengan judul pemimpinmu para sahabat ya Luar biasa, akan ada kejutan yang tentunya lebih spesial untuk kita semua di Indonesia Lesti dan Rizky Billar akan konser dengan judul pemimpinmu Luar biasa, para sahabat ya, doakan yang terbaik Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan langsung dari idola kesayangan kita Info ini kita dapatkan juga, para sahabat ya, dari akun Lesti Bilar Galeri Underscore Yang mana tentunya ada sebuah kalimat caption Pemimpinmu catat tanggalnya ya Wow, siapa sahabat ya Info ini juga tentunya langsung dari Miki Chandra, Pak sahabat ya Doakan yang terbaik, mudah-mudahan kita mendapatkan Kejutan bahagia dari Lesti dan Bilar Dalam postingan tersebut juga Tentunya banyak sekali respon yang positif Banyak dibanjiri komentar dari para fans Yakni dari akun Instagram Halimah Aquarius 02 Mengatakan Udah dibuletin dong min, si kalender Pokoknya buletan kalender per Juni Sampai Juli numpuk <laughs> Luar biasa Pak sahabat ya nggak mau ketinggalan Sampai diingetin Pak sahabat ya Dari kalender sudah terpampang buletan untuk Tanggal dan hari-hari spesial Rangkaian pernikahan Lesti dan Rizki Luar biasa kekompakan kita Pak sahabat, ya Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan Dan keberkahan Selanjutnya ada komentar lain bersama dari akun Instagram Simbi FCV mengatakan dalam kolom komentar, "Apa nih pemimpinmu? sekalian spoiler judul lagu baru apa gimana nih? Wah, wow, masa pagi tunggu aja. Mudah-mudahan kejutan tentunya diberikan untuk kita semua, para fans." Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada info spesial penting juga untuk kita semua, para sahabat. Jangan sampai lupa untuk mendukung Lesti Kejora Rizky Pilar dalam nominasi Infotainment Award 2021 di SCTV bersama ya. Tentunya best couple kesayangan kita ini tentunya harus mendapatkan penghargaan spesial bersama ya, untuk kado pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Kita Gempur. Kita harus topak dan solid mendukung Lesti dan Pilar dengan caranya bangsa Jangan lupa untuk SMS, tentunya dengan caranya ada di sini persahabat ya. Cara port kategori best SMS, ketik aspasi spasi spasi nama best kirim ke 97288 persahabat ya. Tentunya Lesi Kejora dan Rizky Pilar, banyak sekali saingannya di persahabat ya ada pasangan Atah Lintar Aurel Hermansyah, Dinda Hau dan Rembayang, Rangga Azub Haikov Wunderksen dan Rizki Nazar Syifa Haju. Ini kita harus benar-benar gas persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan Lesti dan Bilar bisa memenangkan kategori Best Couple di acara Infotainment World 2021. Ini ada persahabat ya tentunya cara untuk via SMS penulisan yang benar persahabat ya perhatikan untuk Best Couple ada di sini tertera persahabat ya dan jangan lupa juga untuk mendukung. Rizky Pilar dalam nominasi Most Coming, Mel sahabat ya? Dengan ketik "Ia Spasi I Rizky Pilar", sahabat ya? Ada juga, tentunya selanjutnya dalam nominasi Celebrity of the Year dengan cara ketik "Ia Spasi K". Tentunya spasi nama idola kita, Rizky Pilar, apa sahabat ya? Mudah-mudahan saja, tentunya lesi dan pilar bisa mendapatkan penghargaan. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial semalam, para sahabat, ya Yang ditunggu-tunggu oleh para fans Les Lovers Yang kekurangan vitamin, tentunya air muncul juga, nih, para sahabat, ya Kekocakan dari Rizky Bilar Yang tentunya uh, sedang bermain mobilan, para sahabat, ya Rancun dari Bang Haris Tertular kepada Rizky Bilar Luar biasa di rumah Tentunya Bang Bilar sedang santai dan bermain Mobil-mobilan persahabat ya Melihat begini aja kita sudah bangga dan bahagia Alhamdulillah Abang Rizky Bilar Diberikan kesehatan Amin, ya robal alamin Pusingan tersebut juga dari post kembali oleh akun Instagram Sendal putih, abskor Bilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Happy banget ya si kakak di rumah Banyak keluarga kumpul Apalagi ada perakan di rumah tuh. sahabat ya luar biasa memang Tentunya mudah-mudahan saja Abang Bilar diberikan Kebahagiaan dan kesehatan amin, ya Robbal 'alamin. Berikutnya, persahabat kita lihat juga di sebuah unggahan spesial. Persahabat, ya, ketika di acara Poles tentunya Mas Tukul Arwana akan tentunya menjadi saksi dalam acara pernikahan Leslar Persahabat Ya, yang mana Mas Tukul ini adalah sesuatu yang andil dalam pertemuan Lesti dan Bilar. Semakin bangga persahabat ya Alhamdulillah. Banyak orang-orang baik dan hebat selalu mendukung, selalu mensupport dan mendoakan untuk Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan saja tentunya di hari kebahagiaan Lesti dan Bilar kita mendapatkan kejutan dan vitamin yang sangat bahagia langsung ya, Kita mungkin gak sabar tentunya, menunggu kejutan yang akan diberikan langsung oleh Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya bersahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang mana tentunya ini semalam juga bersahabat ya. Kita lihat ada sebuah unggahan e, postingan dari Kak Rivi yang tentunya Kak Rivi lagi bersama di Lesti dan hanya terdengar suaranya aja bersahabat ya. Mudah-mudahan saja tentunya DLSD berikan kesehatan. Mendengar suaranya aja tentunya kita sudah bangga dan merasa bahagia persahabat ya. Luar biasa memang para fans selalu kompak, selalu solid untuk mencari-cari kebahagiaan dan mencari vitamin persahabat ya. Mudah-mudahan saja kita tentunya mendapatkan kejutan yang sangat bahagia langsung dari Lesti dan Pilar. Nah, apalagi kita lihat selanjutnya persahabat ya ada guys dari Kak Rivi semalam tentunya lagi OTW. Mudah-mudahan saja ada kejutan hari ini diberikan kita tunggu saja informasi dan kabar selanjutnya para sahabat ya tetap patengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya mungkin informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh